Selamat malam semuanya, ketemu lagi dengan Surya Asmara. Dan mini Keladi. Laporan lalu lintas ini. Ya. Dari Taman Mini Ceger Cipayung menuju Cibubur Jungtion. Ya. Iya, hey. iya itu. <laughs> ya. Hati-hati banyak pohon tumbang karena angin kencang. Kalau Badai hmm. sedang datang bertahanlah, kita tunggu sampai muncul pelangi dan bahagia sampai nanti. Iya. Yeah. Ya, ini dengerin baik-baik ya. Apa? Air jernih ikanel jinak. Mm -mm. Jadi cowok jangan cuma mau nanam benih. Mm -mm. Jangan cuma mau enak tapi kagak mau ngerawat anak. Iya! Yeah. Kepada cewek-cewek jangan mau sama cowok yang gak mau terima cantikmu apa adanya. Mm. Bilang aja sama mereka kalau mau yang langsing dan putih, pacaran sama bihun. <tuk> oh, satu tambah satu sama dengan dua. Mm. Dua tambah satu sama dengan tiga. Ah. Kau dan aku akan selalu bersama sekarang, esok dan juga selamanya. Iya! Yeah. Yeah. Salam salam buat yang suka ghosting, ya. sering-seringlah ngaca, muka kayak kenal pot racing, sosokan sosok ngeghosting. Iya. Ah. Dan juga kami terima kasih kami aturkan ya. kepada warga yang sudah mengirim atensinya atas renovasi Betul. kantor kami ya. Mm -mm. Semoga bukan hanya bikin ketawa tapi juga menemani kamu yang hatinya sedang terluka. Iya. Halo teman-teman lapor ya. Pak, selamat atas kantor barunya, semoga kedepannya semakin lucu. Kalau mau lucu, masa nyarinya di kantor kita? Harusnya oh, di, mana? di Senayan dong. Wow. <laughs> <laughs> Terima kasih. Ya. Oh ini buat saya? Oh iya. Mau. Namanya siapa? Lisna. Panggilannya? Uh, terserah Panggil Aku panggil yang aja gimana? Yeah. Masuk. Uh. Lisna selamat, uh. tahun yeah. Yeah, selamat tahun baru. selamat tahun baru. Kamu suka nggak tahun 2022? akan suka kayak. suka, suka. kalau aku sih nggak suka kenapa ya kan 2022 kalau 22 kan sayangnya ya sementara aku sayangi kamu A kebetulan A saya nih haus nih boleh nggak kamu bikinin sesuatu <coughs> mau apa aku tuh bukan haus teh bukan haus oh. minuman lain aku haus akan cintamu <laughs> <coughs> tuh akhir tahun kemarin mm -hmm. pas mm -hmm. mau masuk tahun 2022 ya. aku yeah. tuh sibuk banget bikin resolusi wah begitu ketemu kamu aku ganti Aku pengennya bikin resepsi ya! <susul>